Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik, Stave Jobs. Kamu harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu, keinginan, takdir, hidup, karma, apapun itu, Stave Jobs. Hal favorit saya dalam hidup ini adalah tidak memerlukan biaya apapun. Ini benar-benar jelas bahwa sumber daya yang paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu, Stave Jobs. Aku rasa hal itu mendekatkan dunia dan akan tetap seperti itu. Semua hal memiliki sisi buruk, semua hal memiliki konsekuensi yang tidak pernah terbayangkan. Satu teknologi yang paling menghancurkan yang pernah aku lihat adalah televisi, Steve Jobs.